oke okay, kita ke gameplaynya saja bedo ini tadi ini korup cuy. datanya korup lagi loh ya maklum hp gua ada penuh memorinya udah penuh jadi kita bentaran doang kita gas gas ini gua masih kurang paham juga nih kayak gini Permainannya kayak gini wey kok bisa gitu. Oh ini sesuai jalurnya, atau gimana ya? Ini Eh, <laughs> gokil Mantap juga nih karakter MC-nya MC Oke ada anaknya juga Oh, gimana, Pak? Mana? Oh, kayak gini loh Waduh, mantap! Ada lurnya ternyata ya. Kita suruh ikutin yang warna kuning-kuning gitu ya. Kayaknya ya, gua nggak tahu juga nih. Kalau gua salah, tolong komen aja di bawah ya. Kita langsung rekrut ya. Oke, kita ke gacanya gas ini Nih, yang kita tunggu-tunggu ya. Kalau ada game gacha, kita masuk. Ya. Yo, apa nih? satu kali. Oh, gini ya. Eh, uh, anu gacanya. Oh, ditekan. White bank, bintang 4. Banashi ga iru node daijoubu Mister Blenger. Eh. Autorisen nopa ni. Oh, level kah? Big Upgrade, oke, okay, siap hmm, uh -huh. oh, Levelnya ya? Terus, kemana lagi nih? Formasi, oke, okay, siap Tambah lagi nih, yang karakter tadi nih. Ini kayaknya medis ya? Iya, yeah, medis ini. Explore, oke, okay, siap oh ini steak ya oke okay, untuk beberapa saat ini ada apa karakter-karakter tentu ya sesuai dengan Anu. ini ini yang di kiri atas ini yang di di tengah ini ini memiliki apa namanya itu bisa sesuai warna ya ini gua sudah mulai paham nih ini sesuai warna jalan untuk karakternya ya ini disuruh kita lewat sini terus kita disuruh mutar karena kita ngambil kombonya ya ngambil combo tertentu semakin kombonya kuat maka semakin kuatlah serangan dari kita terutama yang terakhir nih tuh nah, langsung mati kan satu kali hit ya. bukan satu kali hit satu kali ronde jalan ya. terus nah, disuruh gunakan ini ini apalagi nih wow tuh warnanya tuh jadi berubah ya jadi makin banyak yang warnanya ya jadi kita gimana caranya ini gini aja lah tuh langsung gas <laughs> mantap udah mulai GG ya kita ya baru saja mulai ya oke okay, itulah jadi gameplay sedikit gameplay ya terus kita langsungkan ke gajah lah ya oke okay, karena tadi itu datanya korup ya seperti yang gue bilang di awal jadi gue mulang lagi dari awal ya bukan ngulang dari awal sih ya kita ngulang lah so guys sebalik lagi bareng gua dan Dream di game alchemy story yang mana ini game baru 3 d maksudnya baru dirilis tadi sore eh tadi pagi jam tanggal 17 ya sekarang tanggal 17 Juni Oke okay. Dan di sini adalah beberapa game-game yang kayak gimana catur-catur gitulah. Gua nggak tahu juga gameplaynya gimana. Itu kayak kayaknya harus sesuai dari uh, warna-warnanya ya. Nah di sini kita langsung gaskan gacha Di mana ini uh, seperti biasa nama gua Andana, tetap Andana. Dan beberapa saat uh, ada something something juga. Thank for pra register oke okay, siap. Terima kasih. Memangnya ada apa ini? apa yang kita dapatkan apakah ada karakter baru ya kagak ada karakter baru ah uh, oh ya sini sebutan dari karakternya ini aurorian itu kalian bisa dapetin di sini dan ini nih karakter ini ini udah gua incaran gua nih jadi aman-aman saja ya kalau gua mau gacha kalau ampas aman saja ya karena yang pilihan gua sudah dapat duluan dan ini nih, nah ini seperti summon ya <laughs> Kayak pernah kenal ini Ini Tomimi ya, Tomimi ya Mirip Tomimi cuy. Langsung saja gas kan, ini karena quest Tadi, jadi kita requit saja ya Kita gas gacha nge pak Oh ada banner ya oh, bannernya ada anjir Berapa banner pak Empat coy Empat biji Walah, apa nih? Iridon, Gabriel, sama. Ini gacha bahan gajahnya apa, Pak? Kayaknya sih, ini sih, 10 kali lah ya. Kita coba lah ya, 10 kali dan gas. Apakah yang kita dapat? Apakah kita mendapatkan uh, apa namanya karakter SSR? Oke, okay. kayaknya sih dapat SSR. Wow, oh, satu warna emas tuh. Jangan ini. Wow, ini nih siapa nih? Semoga karakter yang gua pengen Barton. Waduh, cowok. No, why? cobu pastakiru nah, gak apa-apa malah coba dan ini siapa lagi tentang tiga uh sugar nitro <laughs> dapet dia lagi main sih bagus ya animasinya ya wah seliu seliu seliu cedek seliu cedek mikenni ada kurirnya juga faksi kurir lari tuh gua dapat dia lagi kan skip Oke okay, karakter barunya seperti ini Oke okay, lanjut lagi jadi itulah dia gajahnya untuk saat ini ya, oh ya yeah. misalkan kalian mau main juga itu nanti itu kan ada pilihan server ya, kalau gua sih server uh, global, karena server global nanti disitu ada pilihan Indonesia ya, setelah kalian memilih global nanti itu gua nggak tahu juga itu pilihan yang lain tapi nggak tau lah, karena apa, setelah kalian milih server kalian tidak bisa mengubahnya lagi oke, okay? terima kasih, udah mungkin hanya itu saja, untuk dari video ini video pertama eh video pertama dari alchemy Story. Silakan kalau mau edit silakan Anda. Ini uh, untuk sementara kita main di HP saja karena di emulator itu kagak muncul, Pak. Itu tuh, itu alasannya kenapa gua main di HP ya. Dan untuk sementara kita jangan pakai facecam lah ya Oke, dah itu saja Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini Supaya tidak stuck Waduh, udah jarang nih gua bikin konten-konten video beginian Oke, sampai jumpa di live stream berikutnya Bye-bye